The Penthouse Season 3 Episode 2 Pada malam harinya, Yo Dong Pil bertingkah mencurigakan di air mancur Hera Palace karena terlihat menaruh daging lalu tertawa setelahnya. Keesokan harinya Jo dan T membuatkan Chon Jin teh sambil berkata jika mereka harus semakin dekat. Namun Chon Jin membuang teh itu sambil meminta Jo dan T untuk tidak melakukan apa apa kecuali Chon Jin minta. Setelah itu dia memberikan peraturan kontrak pernikahan mereka. Joe dan T merasa kesal setelah membaca isi kontrak pernikahan itu, namun tak bisa berbuat banyak karena terus diancam dengan kematian Logan. Saat Jo dan T sedang mandi, diam-diam Con Jin memasang aplikasi sadap pada HP Jo dan T. Sementara itu di penthouse, Sok Hoon bertanya apakah Suryon tahu jika Jo dan T pindah ke Hera Palace. Namun Sok tiba-tiba berkata jika dia yang mencabut perintah penahanan karena dia telah dibebaskan dari tuduhan pembunuhan. Sokhun tidak percaya dengan apa yang Sockyung katakan. Sim Suryon kemudian mengatakan jika Sockyung boleh menemui ayahnya, namun dia harus memikirkan perasaan Rona jika Jo dan Tae tinggal di Hera Palace. Mendengar itu, Sockyung marah dan berkata jika Suryon masih bertemu dengan Oh Yun-hee, meskipun dia telah membunuh putrinya. Sockyung juga marah pada Sokhun karena dia diam-diam akan pergi ke Amerika dengan Rona. Sokhun sangat kesal dan menamparkan Sockyung. Setelah itu Sokyung bangun dan berteriak pada Sokhun, lalu dia menyalahkan Sim Suryon karena membuat mereka bermusuhan. Di sisi lain Jo dan T menemui Bae Rona dan mengatakan jika mereka akan bertemu siang dan malam karena dia tinggal di lantai 85. Jo dan T meminta Bae Rona untuk menjauhi Sokhun. Karena ketakutan Rona menyemprot mata Jo dan T dan berlalu pergi. Selanjutnya, di sekolah, ayah Jenny menyiapkan makanan untuk mendukung para siswa yang akan mengikuti ujian masuk ke universitas Seoul. Sokhyung terlihat kesal melihat ayah Jenny, terlebih setelah mendengar Mbak Rona akan mendaftar ke universitas Seoul juga. Min Hyuk mulai ketakutan melihat ayah Jenny karena dia membuli Jenny sebelumnya. Berikutnya, ayah Jenny menemui Kyung dan memintanya untuk menjadi teman Jenny sambil meremas pundaknya. Selanjutnya Sim Suryon yang menjabat sebagai direktur sementara Yayasan Chong Ah, meminta Madoki untuk membawakan catatan semua siswa kepadanya. Namun Madoki mengira, Sim Suryon hanya ingin memastikan catatan Sok dan Sok Hun saja. Sim Suryon kemudian memecat Madoki karena telah memalsukan catatan siswa. Sementara itu, Sang Ah yang telah bebas memohon pada ibu mertuanya untuk menemui Ki Ujin di penjara, namun ibu mertuanya tetap menolak. Setelah ibu mertuanya pergi, Sang Ah melompat kegirangan karena terbebas dari mertua dan suaminya. Namun ternyata Kyujin telah bebas dengan jaminan dan segera masuk ke rumah menemui Sang Ah. Selanjutnya Oh Yun Hee masuk ke ruang penyimpanan emas milik Logan Lee dan menyambil beberapa uang. Kembali ke Hera Palace, Kyujin menyapa Yodong Pil yang sedang membersihkan air mancur karena airnya berubah jadi hitam dan ada bau busuk. Berikutnya, Yodong Pil, Jo dan Tae dan Kiujin minum bersama sambil membahas harga saham Chong A Group yang semakin turun. Yodong Pil kemudian mengatakan jika saham Chong A Group bisa meroket dengan berita pembangunan ulang distrik Chonsou. Jo Dante juga mengatakan jika tujuan mereka berkumpul adalah untuk bersatu membuat rencana untuk mengalihkan pengembangan dari distrik Opium ke distrik Chonsou. Tiba-tiba Hayun Chul datang dan menyapa mereka semua. Hyun Chul juga mengatakan jika dia punya rencana untuk membatalkan pembangunan ulang distrik Opyong. Namun Kiujin dan Jo Dan;te tetap tidak mempercayai Hyun Chul kembali. Hyun Chul yang telah frustasi berlutut dan memukul tangannya dengan botol agar Jo Dan;te mempercayainya. Mereka kemudian bersulang untuk merayakan bersatunya Hera Club kembali. Di sisi Chonso, Jin mendengarkan semua percakapan mereka yang membicarakan rencana terkait pembangunan ulang distrik Chonso itu.